Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya Ketemu lagi dalam pelajaran matematika Materinya tentang mengenal pecahan sederhana Oke, sebelum kita mulai Disiapkan dulu buku dan alat tulisnya Baik, kita mulai ya anak-anak ya Nah, anak-anak, pada materi kita kali ini yang kita pelajari yaitu nama dan lambang pecahan. Kemudian kita juga akan menentukan pecahan dari suatu gambar. Bilangan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Sekarang perhatikan A per B di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Cara membaca pecahan yaitu pembilang per penyebut. Sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah pecahan. Pecahan ini dibaca 1/6. Selanjutnya ada sebuah pecahan lagi. Pecahan ini dibaca 2 per 5. Jadi, anak-anak, jika kalian ingin membaca sebuah pecahan, maka cara membacanya yaitu pembilang per penyebut. Oke, sekarang mari kita mencoba menuliskan nama dan lambang pecahan. Tuliskan nama pecahan berikut. Nah, ada sebuah pecahan. Dibaca apa ini, anak-anak? Dibaca 1 per 8. Nah, pecan selanjutnya dibaca 3 per 5. Pecan selanjutnya dibaca 5 per 8. Dan yang terakhir dibaca 7 per 10. Oke berikutnya, sekarang kita akan mencoba menuliskan lambang pecahan berikut. Yang A, 2 per 6. Maka lambang pecahannya seperti ini. Kemudian yang B, 4 per 9. Lambang pecahannya yaitu Yang C, 8 per 11. Lambang pecahannya Dan yang D, 11 per 15. Lambang pecahannya yaitu Berikutnya, kita akan belajar menentukan pecahan dari gambar yang diarsir. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah gambar lingkaran. Lingkaran itu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Salah satunya diarsir atau diberi warna kuning. Maka, jika kita nyatakan ke dalam pecahan, yaitu... Nah, coba kalian lihat. Yang diarsir ada satu bagian, kan? Maka kita terus dulu. Satu... Nah, ada berapa bagian lingkarannya? Dua. Maka, kalau dinyatakan ke dalam pecahan, yaitu 1 per 2 Berikutnya Ada gambar persegi Persegi itu dibagi menjadi empat bagian yang sama besar Dua bagiannya itu diarsir Maka, jika kita nyatakan ke dalam pecahan, kita tulis Nah, yang diarsir ada berapa? 2 Kita tulis 2 Per Nah, ada berapa bagian perseginya tadi? Ada 4 Nah, jadi 2 per 4 Selanjutnya Coba kalian lihat Ada berapa bagian yang diarsir? Ada 4 Kita tulis 4 Per Nah, berapakah jumlah bagian dari persegi panjang itu? Ada 6 kan? Maka kita tulis 6 Maka Gambar itu dinyatakan ke dalam pecahan, yaitu 4 per 6. Dan yang terakhir, coba kalian lihat. Nah, berapa yang diarsir? Ada 3. Oke, kita tulis 3. Per, berapa bagian semuanya? Ada berapa jumlahnya? Ada 6. Maka, kalau dinyatakan ke dalam pecahan, yaitu 3 per 6. Oke, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Misalkan, Ustazah punya sebuah gambar satu pizza. Nah, ini adalah gambar pizza yang utuh. Nah, ada satu gambar pizza yang utuh. Kemudian, pizza ini Ustazah potong menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau Gambar pizza ini yang sudah dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian kita nyatakan ke dalam pecahan, maka kita tulis seperti ini. 1 per dua. Karena tadi dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Setelah itu, pizza yang sudah dipotong menjadi dua bagian tadi, dipotong lagi menjadi empat bagian yang sama besar. Jika dinyatakan ke dalam pecahan, maka kita tulis 1-4 Karena tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar Nah, sama kayak seperti ini, ada sebuah gambar pepaya yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar Nah, gambar ini jika dinyatakan ke dalam pecahan, yaitu 1 per 2 atau setengah. Selanjutnya, ada sebuah gambar apel yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika kita nyatakan ke dalam pecahan, yaitu 1 per 4. Nah, demikian anak-anak materi yang kita pelajari tentang mengenal pecahan sederhana dan menentukan pecahan dari sebuah gambar. Apabila kalian belum paham, bisa kalian tanyakan ke guru pengajar masing-masing. Ustada Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.